Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napanai. Oke, okay, sekarang kita mukbang ikan kering, tahu ada terong, ada kerupuk, ada acan, ada nasi ya. sini. Dan jangan lupa harus ada gabin. Oke, okay, lanjut kita makan ya. Jangan lupa berdoa. Hmm, ikan Hmm oh. oh. Hmm Hmm Hmm Hmm Hmm Hmm Gabin cantiknya nih Kalau dicocok kayak gini ya Pasti enak Ini makan favorit gue juga ya Kalau semua ikan kering Favorit Dan terong Hmm Juga tahu Tapi yang lebih favorit ini uh, Ikan kering Enak banget Hmm, hmm. Hai, hmm. hmm. bedoyan ikan hai, hai, hai, hai, kering hai, ya. enak apalagi pakai ini suka bukan hmm. pakai hai, ya lebih enak hai, hai, ini acan ya hai, hmm. Oh, man. Gabing ya, aku enak. Ada hmm. hmm. terong, suka yang digoreng. hmm ah. hmm hmm hmm adanya dingin ya enak pedas-pedas kalau yang suka kalau nggak suka ya enak hmm. enak mm. mm. mm. mm. sih right. Mmh.